Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabatku semua Kenalkan Nama saya Syarija Syaragi Alamat dusun 2 Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syah Bandar Saya bekerja di kantor urusan agama Kecamatan Tebing Syah Bandar Tepatnya bagian penyuruh agama hmm. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudara teman-teman sekalian, bahwa kesehatan adalah harta kita yang paling mahal, yang tiada duanya. Maka dari itu perlu kiranya kita merawat jaga kesehatan kita sebelum nantinya kita mengobati. Dulu dari tahun 1994, tempatnya dari bulan September. Saya mengenakan sudah memakai lensa atau kacamata. Nah, sampai itu tempatnya adalah di bulan Februari 2022. Di tempat ini sekarang 2022 di bulan Mei. Nah, saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sahabat saya, yaitu Bapak Muhammad Sani. Bapak Muhammad Sani merencanakan pertemuan dengan saya. Beliau mengatakan ada satu produk yang insya Allah bisa menyembuhkan penglihatan saudara saya penasaran apa itu saya katakan, saya bertanya baik nanti malam mungkin kita bisa bertemu ada seorang yang akan menyampaikan maka bertemulah kami Tepatnya pada jam 21.30 di dusun satu desa pengalangan, tepatnya di depan ruko desa pengalangan, itu bersama Bapak Apantus Tamba. Apantus Tamba lah yang memberikan pencerahan ini kepada saya, bahwasanya ada satu produk yang insya Allah akan menyembuhkan, memulihkan penglihatan saya. Apa itu produk itu? Produk itu dari One More yang namanya adalah TNG. BNJ ini bermanfaat untuk berbagai macam masalah kesehatan yang kita hadapi. Masalah kesehatan yang saya hadapi adalah masalah pandangan penglihatan. Nah, pada malam hari itu juga saya ditawarkan produk tersebut dengan menempel, di tepatnya di bawah mata saya kanan dan kiri. Nah, beliau mengatakan rasakan dulu manfaatnya, rasakan dulu ada tidak perubahannya. Makamarah itu ditempel sebanyak dua. Saya tunggu sampai dua hari, sampai dia lepas sendiri. Nah, kemudian setelah bangun tidur, saya merasakan ada sesuatu perubahan. Ya, yang biasanya mata saya sedikit ada kabus, agak apa, kalau pakai lensa. Tapi saya merasakan ada sesuatu perubahan. Jadi, saya diberikan produk tersebut, nanti dua hari tempel lagi kata beliau, kata Pak apa Gustamba. Maka, hari ketiga, saya tempel lagi. Nah, di hari ketiga dan keempat, kotoran-kotoran dari mata saya ini keluar ketika bangun tidur. Nah, setelah itu hari keempat, hari kelima, saya tempel lagi. Pandangan saya sudah mulai agak berubah, agak bersih, agak jernih. Artinya di hari ketujuh, yang biasanya saya tidak mampu menatap matahari di jam dua belas, Alhamdulillah setelah hari ketujuh itu saya berani mampu melihat memandang matahari jam 12 tanpa pakai lensa atau macam apa nah, jadi saya merasakan benar manfaat daripada PNG ini sudah saudara sekalian bahwasanya produk PNG ini banyak manfaatnya terhadap kesehatan kita memelihara atau merawat kesehatan itu jauh lebih baik daripada mengobati Padahal itu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian mari rasakan manfaat daripada PNG ini apa masalah penyakit yang Anda hadapi jadi saya sendiri sudah merasakan manfaat daripada PNG ini, sekarang saya sudah tidak pakai lensa lagi nah, biasa saya kalau pada waktu malam hari waktu menyetir itu harus pakai lensa sekarang saya tinggalkan lensa saya saya tidak pakai lensa lagi demikian yang dapat saya sampaikan Semoga kiranya testimoni ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.